Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar menarik dan pastinya kabar bahagia dari idola kita, Leslar tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Ada momen yang sangat luar biasa membuat kita pastinya bahagia banget ya kita simak di vlog Leslar Entertainment. Konsistennya Papa Bilar nih Dengan tatapan yang sangat penuh kasih sayang Terhadap Bunda Lesti Masya Allah banget ya Dari awal pertemuan Lesti dan Bilar Tatapan dari seorang Rizky Bilar ini tetap konsisten Masya Allah banget Tatapannya si kakak Persahabat ya kepada sang istri Dari awal sampai sekarang Emang masih sama Masya Allah Mudah-mudahan rumah tangganya selalu bahagia Selalu langgeng dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Dan kita lihat juga persahabatan di momen ini Kita melihat spontanitas dari Papa Bilar yang membenarkan Rambut yang keluar persahabatnya dari kerudung Bunda Lesti Kejora Simak baik-baik tuh Masya Allah Pokoknya ini kebahagiaan yang kita rasakan yang kita dapatkan Mudah-mudahan Leslar selalu seperti ini, bersahabat ya, selalu memberikan kekiutan, kehutanan dan pastinya keromantisan yang selalu diberikan kepada kita semuanya sebagai fans sejati Leslar. Dipasingkan ini pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan, yakni dari akun Instagram. Dia Anggra ini mengatakan di kolom komentar. Masya Allah, pandangan Bilar ini benar-benar pandangan seorang lelaki yang dengan tulus dan kagum melihat suatu anugerah kecantikan lahiriah dan batiniahnya seorang Lesti Kejora, dan itu dia. Lakukan dari awal bertemu lo sampai sekarang tidak pernah berubah Memang Masya Allah banget ya Inilah kebanggaan kita semua Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik ya untuk Leslar Selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Dan kita lihat juga sahabat ke kabar berikutnya Ini ada momen spesial Bunda Lestin Papa Bilar kemarin sore Video call dengan Pak Ribut nih bersahabat ya Wow Pak Ribut nih video call bareng Leslar Wah ini kejutan banget nih untuk keluarga Konoha Momen ini pun direpost oleh akun Sabadoteing underscore Leslar Kita simak juga bersahabat ya Di kolom komentar disini banyak sekali Tanggapan dan respon yang diberikan Bahkan banyak sekali juga nih yang tentunya tidak percaya dengan nama yang lagi video call bareng Lesnar ini adalah Pak Ribut Dari akun Rahmanis Cahaya Islami mengatakan Hah yang benar namanya Pak Ribut katanya tuh persahabat ya Iya benar dari Nini Alifa tuh menjawab Bahwa nama Pak Ribut itu dibenarkan nih persahabat ya Dan kita lihat juga persahabat ke komentar berikutnya dari Indri peribut yang jogetnya heboh ya katanya tuh wow ini viral banget ya mudah-mudahan Leslar selalu membawa keberkahan ya untuk banyak orang amin selanjutnya persabaya juga mendapatkan kabar yang sangat membanggakan sekali di sini terlihat uh, baby L persahabat, ya ternyata ini adalah masternya Leslarian wow luar biasa banget ya Abang L Masternya Les nih Abang L. Ini masya Allah banget ya, keren banget nih untuk BBL L masih kecil aja sudah menjadi master. Doakan selalu yang terbaik ya, semoga Leslo Metal First terus berkembang, sukses dan go internasional. Amin. Selanjutnya, persahabat kita simak juga. Di sini ada yang lagi trending juga nih persahabat, ya mengenai kerudung bunda Lesi Gejora. Kerudung Bunda Lesti Kejora Ini persahabat ya Ini baru ngeh nih Karena hijabnya Bunda Lesti Kejora ini Sama dengan model Dari kerudungnya Marsha Andy Bear wow. Ini lagi viral banget nih persahabat ya Baru tahu nih bahwa Kerudung Bunda Lesti Ini modelnya persahabat seperti dengan Masha and Bear tuh kita simak ya memang persis banget momen ini pun dari oleh akun It's Bitter kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan baru ngeh hik hik hik kayak si Masha karena hijab bundales model Masha aduh salimi banget ya papa bilar luar biasa memang di sini kita lihat kerudung atau hijabnya Bunda Laila Segeora ini modelnya sama dengan Masya. Aduh masyaallah. Komentar membayang sekali diberikan dari para sahabat Layslar. Dari akun ibunya Teh Anaskor Aya mengatakan, "Masya and the Bilar, katanya tuh para sahabat ya. Dan kita lihat juga dari Laila mengatakan, "Baru tahu aku kira manggil Mas," katanya tuh. Wow, ini sih Kejutan banget ya untuk keluarga Konoha, bunda layaknya selalu viral dan selalu trending. Luar biasa. Dan pastinya persahabat kita juga masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru ya di hari ini. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya.